Mau beli mobil bekas tanpa was-was? Layanan inspeksi mobil tersedia bagi pengguna OLX Tim profesional akan memeriksa kondisi mobil yang akan kamu beli Mulai dari bagian mesin, eksterior mobil, sampai ke setiap detail interior mobil Dengan total lebih dari 150 titik Dan memberikan laporan lengkap hasil inspeksi maksimal 1 kali 24 jam Yuk, inspeksi mobil sebelum membeli OLX, pusatnya mobil